Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sina. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Like. Subscribe, subscribe. Share, share, share lah. Sari, banyak, banyak yang nonton yeah, dan juga. Ya. Ya. Nah, biar makin maju ini. Aktifkan notifikasinya. Lonceng, oh, ya. ya. Biar bisa tahu video -video e, teman Iya, teman kita video ya. kita. Kamera. Roll. Action. <tuk> Ayo, enggak Ayo, Yuk. Ya, tunggu. Mama, tunggu. Udah udah ready nih. Ya, udah ini. keluar kau. Oh. keluar, oh. keluar oh. game. Berdar-dar. Mau keluar game. Tab belum. Nah. nah itu. Tuh. <tuh. <tuh> Masih itu lagi. Kan. Oke okay. Oke okay. Kau coba-coba dekatiku Salah lagi ya? Masih lagi mas Ya coba Masih ya, mas <laughs> Kira-kira, ya main-main, ditunggu tunggu hal yang lagi terjaga di Kita sebelah kirinya. Lagi. Pelan-pelan pelan-pelan. Maju, maju, maju. Bukan kita orang ini Maju maju. lagi Jangan sampai kelewatan ya, kita Maju lagi, Ja Maju lagi, Ja Maju, maju, maju Nah, segini pas maju Lagi maju Lagi, Ja Maju lagi, Ja Kau coba, coba Kutu Masuk lagi maju Keluar kepalanya, keluar kepalanya. Ah. Jelas, kita. Hello bitch. Ah, nggak masin aku itu kok. dengar dulu apa apa dan saudara. itu film susah aja. kucing dulu saja. kalau kucing kucing, kucing, kucing bisa ngomong bisa aja kalau. jalan. coba coba dekatiku. ya coba coba untuk menjauh. Pelan-pelan. Coba-coba Ku dia Karena cintaku Bukanlah Sebuah pilihan Oh. Mobil kereta ya belakang Iya Coba-coba hilangkan coba oh. Nama mobilnya enggak nanti Aduh, capek juga kah Agak lama, jangan deket kali Ku tak ingin nanti dia berlalu wey. Karena cintaku Kau ketinggalan wey cobalah tu berbagi dan setia oh oh oh oh karena sayangku tak bisa satu diantara dan dirinya masuk kita di oh oh oh Kartu ya, Kasih tahu angkat, angkat, angkat, Kat kat kat kat angkat, Dan buru-buru. angkat, angkat, ku wah ku bukan Woi jangan buru-buru woi coba berbagi dan setia oh tiada oh. saya ku tak bisa memilih satu di antara Paripin ke kanan, Paripin. ke nyer kanan Hari ini yang terpisah, tak ingin takut takut itu ya di dice perasih mukanya <recib -iffs> Bisa, pegang kepala rangga, Pegang kepala rangga Sandi <tuh> belanja belanja belanja pelan pelan belanja pelan, pelan, pelan berhenti